Mohon dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe, karena asal kalian tahu, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara mengunduh daftar akun dan mendapatkan atau menjawab survei dari aplikasi Google Opinion Reward Kita dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Ingat, Google Opinion Rewards belum tersedia pada region Indonesia, jadi jika pada Play Store tidak tersedia, kita dapat mengunduhnya di Google melalui aplikasi browser. Kalian juga bisa mengunduhnya pada deskripsi di bawah. Sebelum kita membuka aplikasinya pastikan kita menyalakan VPN sesuai negara yang kita daftarkan. Karena region Indonesia belum tersedia, saya akan menggunakan alamat VPN Amerika Serikat. Agar Anda paham. Saya akan menyontohkan cara mendaftarkan akun Google Opinion Reward yang baru dengan aplikasi pengganda saya. Kita pilih akun email yang akan didaftarkan. Lalu isi nama kalian yang sesuai dengan email. Kita menggunakan VPN Amerika Serikat, jadi kita masukkan kode pos dan region Amerika Serikat yang sesuai. Oke akun sudah terdaftar, survei tidak selalu tersedia setiap saat Jadi kita harus sering memeriksa apakah kita mendapatkan tugas mengisi survei apa tidak Jika sudah menerima survei pastikan kalian mengisi semua pertanyaan dengan jujur Kita akan mendapatkan imbalan saldo google play jika kita telah menyelesaikan tugas kita Kita harus sabar mengumpulkan saldo tersebut Dampak dari email yang kita daftarkan ialah Playstore akan mengubah regionnya otomatis. Jadi Playstore saya berubah menjadi region Amerika Serikat sesuai akun tadi. Kelebihan Play Store Amerika Serikat adalah terdapat filter tambahan. Salah satunya terdapat poin play yang jika kita kumpulkan dapat kita tukarkan. Seperti 100 poin play dapat menjadi 1 dolar saldo Google Play. Sekian video kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan pada video ini. Terima kasih.